Vinicius Nggak Maruk Vinicius Junior sumbang dua asis saat Real Madrid kalahkan Sevilla 3-1. Tersirat, pelatih Carlo Ancelotti bilang penyerang sayapnya itu tidak maruk. Real Madrid menjamu Sevilla di lanjutan Liga Spanyol Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid amankan 3 poin dengan kemenangan 3-1. Gol-gol Madrid dicetak oleh Modric, Pasquez, dan Valverde. Sevilla cuma bisa membalas sekali lewat Lamela. Vinicius Junior, penyerang sayap Real Madrid ini bermain apik di pos penyerang sayap kiri. Pemain asal Brazil ini sumbang asis untuk golnya Modric dan Vasquez. Sebenarnya dua asis tersebut bisa saja tidak dilepaskan Vinicius. Sebab dalam situasinya, Vinicius punya ruang tembak terbuka sebelum melepas umpan-umpan itu. Di gol Modric, Vinicius mampu mengecoh barisan back tapi kemudian melepas bola datar ke Modric yang berdiri bebas di sisi seberangnya. Di goal fast Vinicius memberi bola kepadanya ketika tinggal berhadapan dengan kiper. Carlo Ancelotti memuji Vinicius Junior. Pelatih Real Madrid itu pun bilang, bisa saja Fini bikin gol tanpa keputusannya memberi assist Top! Saya bilang kepadanya, itu assist asis yang diberikannya lebih baik daripada mencetak gol. Ya, dua assist itu dasarnya bisa jadi gol untuknya, jelasnya dilansir dari Marka. Saya berpesan kepadanya untuk benar-benar bersenang-senang di lapangan seperti apa yang dia lakukan hari ini. Pungkasnya. Enselotti ungkap kunci sukses Real Madrid, Hajar Sevilla 31 Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkap kunci sukses timnya menang 3-1 atas Sevilla di lanjutan Liga Spanyol 2022-2023, Minggu 22 Oktober 2022 dini hari, waktu Indonesia Barat. Kemenangan Real Madrid bermula lewat gol Luka Modric pada menit ke-5. Sevilla kemudian menyamakan kedudukan melalui Erika Mela pada menit ke-54. Namun, Real Madrid berhasil bangkit pada fase akhir laga. Mereka kembali unggul melalui gol Lukas Vazquez pada menit ke-78. Federico Valverde kemudian memastikan kemenangan Real Madrid pada menit ke-80. Carlo Ancelotti menyebut pergantian sejumlah pemain pada babak kedua begitu vital. Namun, bukan berarti pemain yang digantikan tidak memiliki peran penting di laga tersebut. Carlo Ancelotti memasukkan 3 pemain sekaligus pada menit ke-77. Mereka ialah Antonio Rudiger, Marco Asensio, dan Lucas Vazquez. Masuknya ketiga pemain itu menaikkan performa Real Madrid. Pergantian pemain memberikan dampak besar kepada tim. Para pemain yang digantikan juga sudah tampil dengan sangat baik, kata Carlo Ancelotti. Juru taktik asal Italia itu merasa kondisi skuadnya saat ini begitu bagus. Walau ada beberapa pemain yang cedera, mereka mampu menghadapi setiap laga dengan penggawa yang mumpuni. Kami memiliki pemain cadangan yang luar biasa dan dengan sikap. Mereka menjadi pembeda. Kami memiliki skuad yang sehat. Ini adalah momen di mana kami tak perlu terlihat jauh untuk menghadapinya. Gejar pelatih AC Milan ini, The Bogart Toys, tendangannya sulit dihentikan. Real Madrid menang 3-1 atas Sevilla di Liga Spanyol 2022-2023 pada Minggu 23 Oktober 2022 di Nihari, waktu Indonesia Barat. Tiba Gortois takjub dengan gol Federico Valverde di Laga dini Nihari, waktu Indonesia Barat tersebut. Menurutnya, tembakan pemain asal Uruguay itu punya tembakan yang mengerikan dan sulit untuk dihentikan. Kemenangan Real Madrid bermula dari gol Luka Madrid pada menit kelima. Sevilla kemudian sempat menyamakan kedudukan melalui Eric Lamella pada menit ke-54. Namun, skuad berjuluk Los Blancos tersebut berhasil bangkit pada fase akhir laga. Mereka kembali unggul melalui gol Lucas Vazquez pada menit ke-78. Federico Valverde lalu memastikan kemenangan dengan gol pada menit ke-80. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois mengaku takjub dengan gol dari Federico Valverde. Pasalnya, Thibaut Courtois sudah merasakan langsung kerasnya tendangan dari kaki Federico Valverde dan berharap lebih sering melihatnya di saat pertandingan. Ketika latihan, saya sudah merasakan tendangannya beberapa kali. Sebelum musim ini, kami sering menyarankannya untuk menembak lebih sering di pertandingan, kata Thibaut. Penjaga gawang asal Belgia itu menyebut jika tendangan Federico Valverde akan begitu sulit dihentikan terlebih ketika tendangannya menyentuh tempat yang tepat dan menuju gawang lawan. Tendangannya sangat keras. Jika dia menghantam bolanya dengan keras, tidak mungkin untuk menghentikannya, ujarnya. Sementara usia laga itu, Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol 2022/2023. El Real sudah mengoleksi 31 poin dari 11 laga. Encelotti istirahatkan Benzema demi kebugaran dari Piala Dunia 2022. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak mau mengambil resiko menurunkan striker andalannya Karim Benzema. Sang pelatih pun memikirkan kondisi Benzema menjelang kick-off Piala Dunia 2022 di Qatar. Nama Karim Benzema tak masuk daftar skuad Real Madrid saat pertandingan melawan Sevilla pada pekan ke-11 La Liga, kasta tertinggi Liga Spanyol musim 2022-2023. Ancelotti membuat keputusan mengeluarkan Benzema dari daftar nama pasukannya untuk laga di Santiago Bernabeu Minggu 23 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal nama Perai d'Or 2022 tersebut sempat masuk skuad Los Blancos untuk laga yang berakhir dengan skor 3-1 bagi Real Madrid. Ternyata pada menit terakhir sebelum pertandingan tersebut Ancelotti tak menyertakan nama striker internasional Prancis itu. Sang pelatih tak mau memaksakan kondisi Benzema yang mengalami cedera otot dalam latihan persiapan menghadapi Sevilla. Dia sengaja mengistirahatkan pemain andalannya itu demi kebugarannya menghadapi Piala Dunia 2022 bersama Timnas Prancis juga putaran kedua musim ini bareng Real Madrid. "Kami sangat penting bagi kami dan dia akan lebih penting lagi pada paruh kedua musim ini," ungkap Ancelotti kepada Marka dikutip dari Football Espanya. Encelotti pun memastikan mantan pemain Leon ini tak bermain ketika Real Madrid melakoni matchday kelima Liga Champions setengah pekan ini melawan RB Leipzig. Sebab Los Blancos sudah meraih tiket babak 16 besar kompetisi kasta tertinggi antar klub Eropa tersebut.